oke okay, teman-teman ini ada quran wakaf untuk pesantren saya serahkan kepada pak burhan totalnya ada 100 pak masnya ini, mas Pak Bapak yuk mas ya namanya siapa mas? saya, nama saya Ali Ali? Sudan itu mana pak? Amerika siapa orang Afrika? asli layanan sana? masa saya ketemu orang Afrika? mirip gak? mirip gak? ya mungkin agak 50-50 lah, nanti saya dikit video semua, Kalau Kalau ngomong berarti harus pakai penerjemah apa itu namanya bahasa. Google Translate. Gak perlu ada papanya luar biasa teman-teman, saudaraku semua di seluruh tanah air hari ini saya kedatangan tamu dari Sudan apa? Sudan. Sudan. Sudan dari negara Afrika dan bapaknya juga dari Jakarta jadi jauh-jauh hari ini preman kok didatangi tukang buah kali sih? Luasa kalau enggak salah enggak kira-kira. Enggak -kira. salah dong. Tampang lu tampang preman didatangi orang yang agak kusuk ah. Kira-kira nah. gimana ya manggilnya? Kusuk apa enggak kusuk? <tuk> Hari ini kita ada di Labanan. Dengan izin Allah ketemu juga dengan orang yang paling populer di Labanan, Mas Gonrong Labanan. Saya udah tahu namanya dari Pandini Agus Gondrong Bener ya? Bener betul, ya? betul Pak Nah, hari ini kita akan menyerahkan Quran sebanyak 100 Al-Quran Jadi tolong diterima Adapun nanti nyerahkan Menurut kami sih antum yang paling tahulah lah kemana yang paling pas iya, iya Ini satu, tolong diterima untuk simbolis Terima kasih Pak Erwin. Pak Erwin mungkin ini jalan saya untuk menuju ke, ke apa pak kira-kira kebaikan kebaikan jadi tanpa saya sengaja saya tampangnya preman lah kok dipercaya megang Al-Quran lah ini sungguh luar biasa mungkin saya disuruh bertobat tapi alangkah baiknya sebelum kita dipanggil oleh Yang Maha Kuasa kita bertobat dulu begitu kira-kira ngomong aku benar bener bener benar. bener bener keren keren Jos jos. terima kasih juga Mas Ali semua-semua ya. ngomong apa ya karena Mas Ali? Jos ngomong aja, terima kasih ngomong ya syukran, syukran udah okay. ngerti hati pak? ya, syukran, syukran. Pak. suwun oh, oke, oke, bes Tak terima pak ya Ye. berarti ini untuk keluarga saya Ye. Dan yang lain nanti saya bagikan okay. ke masyarakat oh. yang membutuhkan nah, begitu kira-kira. Warga kasih terserah bebas-bebasannya. Terima kasih atas Qur'an yang telah diberikan. Dan jangan lupa okay. wakaf ya. lewat BWA. BWA. JOS